Joe Dante palsu atau Baek Jun asli. Berhubung Penthouse Season 3 Episode 8 belum tayang, jadi Mimin bakalan ngebahas salah satu karakter jahat dari drama populer The Penthouse. Joe Dante atau Baek Jun asli adalah salah satu karakter paling jahat dari drama Penthouse Season 1 hingga Season 3. Joe Dante berhasil menarik perhatian penonton dengan karakternya yang jahat. Joe Dante memiliki karakter yang tamak, rakus, egois, dan kejam untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Joe Dante juga merupakan salah satu karakter yang paling dibenci oleh seluruh penonton Penhouse. Pada season 1 tidak banyak diceritakan tentang masa lalu dari karakter Joe Dante, namun pada season 1 tersebut lebih ditekankan pada sifat dari Joe Dante sendiri. Yang mana kita bisa melihat Joe Dante melakukan segala macam hal asalkan tujuannya tercapai. Pada season 1 juga kita bisa melihat jika Jo Dante bergonta ganti wanita mulai dari Sim Suryon hingga Oh Hee -hi dan Chun so Jin. Di samping itu kita juga mengetahui jika sebenarnya Jo Dante membunuh suami Sim Suryon dan menukar anak Sim Suryon dengan anak seorang wanita yang bernama Kim Misok. Kemudian pada akhir episode 1, kita melihat jika Jo Dante membunuh Sim Suryon karena ia mulai mengetahui kejahatan Jo Dante. Kemudian pada season 2, masa lalu Jo dan Tae mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Mulai dari hubungannya dengan wanita bernama Na Egyo yang ternyata adalah ibu dari Sok Hun dan Sok Jung. Meskipun pada season 1 Jo dan Tae bergonta ganti wanita namun, Jo dan Tae ternyata memang benar-benar mencintai Na Egyo secara tulus, namun Na Egyo memiliki perasaan pada pria lain yaitu Jung Doman. Joe Dante sangat mempercayai Egyo dan mau memberikan apa saja padanya karena berkat Egyo lah Joe Dante bisa memiliki uang yang banyak. Tak sampai di situ, masa lalu Joe Dante juga mulai terbongkar karena Logan Lee menyebutnya dengan nama Mr. Beck. Selanjutnya pada season 3 drama penhouse masa lalu Joe Dante akhirnya terbongkar jelas. Mulai dari identitas aslinya yang bernama Beck junkie hingga masa kecilnya yang kelam. Ternyata Joe dan mengalami masa kecil yang kelam karena ia hidup dalam kemiskinan dan rumahnya digusur oleh seorang pria yang kemudian menyebabkan ibu dan adiknya meninggal. Ternyata rasa sakit dan trauma masa kecil inilah yang menyebabkan Joe dan menjadi jahat dan tidak memiliki rasa simpati sedikitpun pada orang lain. Hal inilah juga yang membuat Joe dan trauma dengan darah dan jika melihat darah di tangannya, Joe dan akan menjadi pingsan atau tak ingat apapun. Tidak ada sin atau kejadian yang terlihat terjadi setelah Joe Dante pingsan karena rumahnya digusur dan ibunya meninggal. Namun, pada season 3 inilah identitas asli Joe Dante terungkap, jika ternyata Joe Dante bernama asli Baek Jun-ki. Joe Dante lahir dan besar dengan nama Baek jun -ki, namun pada suatu hari ia mencuri identitas dari anak majikannya yang berada di Jepang setelah membunuh kedua orang tuanya. Baek Junki atau Jo Dante palsu membunuh kedua orang tua Jo Dante asli karena dendam terhadap mereka. Karena ternyata pria yang memerintahkan untuk menggusur rumah Baek Junki sewaktu masih kecil adalah ayah dari Jo Dante asli. Baek Junki atau Jo Dante palsu kemudian mengambil semua harta yang dimiliki oleh keluarga Jo Dante asli dan digunakan untuk membuat usaha di Korea. Selain itu Baek Junki juga menukar identitasnya dengan Jo Dante. Sehingga secara catatan hukum mereka bertukar nama. Hal inilah yang menyebabkan Jo Dante Palsu atau Baek Ki tidak bisa ditangkap oleh kepolisian karena identitasnya ditukar. Ini juga merupakan alasan bagaimana bisa Baek Ki Palsu atau Jo Dante asli berada di penjara dan dituduh sakit jiwa. Semenjak saat itu Baek Ki hidup sebagai Jo Dante sedangkan Jo Dante asli hidup sebagai Baek Ki.